Yang ini Amin Yang ini siapa? Eh? Siapa? Yang ini Ini dalam kampung Misir-arakat berjalan ini Yang ini dalam panjang 2 kilo dari kampung Hirin sampai di perbatasan wilayah dekat distrik Sami Pasema.